Selama pagi guys Eh, hari ini kita mau ke mana? Selamat pagi guys Pagi atau lagi malam lagi di Boku no Nippon Benar. mobil datang nih Ada mobil roti <laughs> Roti? Ada mobil roti tuh yang mas Oh iya? Iya tuh Mau pergi ke kombinian okay, di store ya Jadi, selama pandemi ini Kita udah jarang banget kan jalan-jalan keluar gitu Jalan-jalan ngetrip gitu, udah jarang banget ya saja ya? Iya, jarang. Jadi, kita takut. Kita kan takut sama ini pandemi corona. Mm -mm. Jadi, hari ini rencananya kita mau jalan ke tempat yang lumayan jauh, tapi supaya tetap aman, kita nggak mau naik kereta atau naik bus. Jadi, kita milih naik mobil. Gelap amat ya? ya Iyalah, guys, sekarang jam 4 pagi. <laughs> Jam pagi. Lagi. Jadi masih gelap gini kan Jadi rencananya hari ini kita mau ke Nagano Nagano Prefecture Nagano. Sorry nih ya, gelap ya Soalnya apa boleh buat, masih jam empat pagi Nah, tapi kita nggak berdua doang Rencananya kita mau Pergi bareng temen gua Si Big Boy tahu kan ya, Gai Shan. Sama satu lagi uh, Big Body <laughs> Itu namanya Chou Sang jadi, sekarang kita jemput Cosan dulu, Oke, okay? langsung kita berangkat saja. Ya, Cho! Berangkat! Oh, musim ngantuk. Oh, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, bukan big, big Boy. boy? Big Boy. <laughs> uh, Chos, namanya, Chosang Ayo sekarang kita mau jemput Big Boy. Berangkat. How? Hey. Why is it so takes time? Why? I told you, muluk nih. No. Jota. <laughs> eh. Come on. You just nobody do that thing. No. <laughs> hey guys, kita udah jemput ini Big Boy. Sekarang kita mau langsung berangkat. Mari berangkat. Huh? Kita mau langsung Masih. ke Nagano Ayo si Aja berangkat yuk Yo Sibuk amat sih hmm. Ah kita udah nyampe di Nagano guys Langsung ke destinasi pertama Kita mau ke air terjun Benar kan sih Aja? Iya air terjun. air terjun Bukan air terjun Bukan? Apa? Iya Lake-lake Ah danau Oke okay. Ya danau dulu ya Ayo kita ke danau Nih oh, depan juga si. mau ke danau nih I will come Sam. Oh, this guy. Going... Setelah itu kita pergi ke sana ya. Siap. Oke, oke, oke. Orang gila? gila, orang gila, orang gila, oh, my. Hai, teman -teman. Hai, teman -teman. orang gila, teman gila, yeah. Yeay. orang gila, gila. Ah. Yes, oh, orang gila, orang gila, orang gila, orang gila, orang gila, orang gila, orang gila, orang gila, orang gila, orang gila, orang gila, orang gila, orang gila, orang gila, orang orang orang gila, Crazy, guys Crazy Gimana? Fun banget benar-benar fun buat ini drive bu ya drive banget ya ini buatnya drive sini sejuk sejuk lagi dong. <susur> iya derajat kalau di Tokyo, tiga puluh empat ya tiga puluh satu tuh lihatnya wow Hey guys, kita udah nyampe. Apa nama tempatnya? -nama -nama? Ini namanya apa ya? Danau Tatetsina. Danau Tatetsina. Katanya sih salah satu spot yang terkenal di Nagano. Makanya kita kunjungan sini jauh-jauh dari Chiba. Tokyo. Tokyo. Takadano babah. <laughs> Takadano babah. Oi okay guys, beginilah tempatnya. Spotnya, spot alam natural. Ini danau nya Takida, ah, mana Takida? No no no no Oshaga. Danau Oshaga. Danau Oshaga. Iya. Itu aja orang Jepang aja. Ini, kamu orang Jepang apa Jawa sih? Hmm, mungkin Jawa sih. Mungkin orang Jawa tuh. <laughs> ono oh, opo eh, mas Ono oh, opo. Big body, yeah yeah, and big boy. Big body. Oh, guys, ini danau nya guys. Ya, sekilas dilihat sih. Biasa aja sih ya. Tapi sebenarnya bersih danaunya. Itu namanya tuh, Nisa Kaike Pondo. Gimana sih danau ini? Bagus banget. kalau ah, cuacanya apa lagi? Agak mendung ya. Ya agak mendung. Agak mendung. Tapi, Kalau ya. kalau ceraman, pasti lebih bagus lagi nih. Tapi <laughs> ini aja yang kelihatannya segar gitu, hijau gitu kan? Ada refleksi, ah? Refleksi, refleksi. refleksi. Tuh kan kelihatan tuh ada pohon pohonnya mm -hmm. Re Refleksi dari air kan. Mm -hmm karena selama ini kita lihatnya gedung-gedung gedung tembok-tembok gedung, gedung, tembok. tembok, tembok. Oh, Oke, sekarang alam banget. Seger -seger banget. Yeah. Iya. It's, uh -huh. It's really nice path. It's worth it. Mm -hmm. Aman-aman. Ah. What are you doing? It's not the time to use earphone. Orang gila. Orang gila. Teman-teman orang gila. Pakai earphone di sini. Tuh mau no. <have> Kita masuk toilet satu-satu, pas berempat. Yaudah, gue masuk sini. Ah, Iya, yes, yes. oh, oh, okay. oh, Hana hana ya, oh, Hana Hana oh, oh, hana mizu <laughs> kore okay. okay. Hana mizu <laughs> oh, oh, Hana mizu. Orang, gira. orang gila orang wow. gila Dio family Dia family. Dia family wild eh ada silai lion silai hey hey kita mau ke air terjun waterfall oke okay. namanya apa nih Otaki Waterfall Otaki nature trail ayo fit go Oh Terus banget, jalannya coba lihat sini Eh Udah rusak gini. Udah rusak ya Nah, ini aman gak ya? Aman? Uh wow. wow. Ngeri eh. wow, Ngeri Ngeri Oh ada tuh waterfallnya Mana? Tuh, tuh, tuh, tuh. Oh Ngomong-ngomong, ngeri banget ya Ngeri uh. Guys, bener-bener adventure banget deh Alami-alami gitu <laughs> Gak ada orang Jadi ya yeah. seperti ini seperti buat kita gitu ya yeah. wow korek wow. korek wow janeo Yo, guys. Kita udah di... ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah tuh ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah Otaki. Ohnya nih ini air terjunnya otaki aja. Ini dia keren banget loh. Oh, emang benar-benar alam banget, alam banget, alami banget. Lihat a, wa, a, apa? Warna airnya itu jernih banget. Sampahnya paling ada sampah daun-daun nanto. Dan berisik banget kan suaranya. Tangkulum lah namanya juga air terjun. Dan di atas itu airnya tuh kelihatan putih banget loh fokus ya. Ayo kita main lebih deket yuk. Ya. ya guys, sekarang gua udah deket banget nih. Airnya dari sini. Oh, jernih. Satu lagi. Pada pengen foto-foto. Oh. Guys, walaupun simple gini tapi alami gitu ya jadi ngerasanya kayak asik banget gitu karena kelamaan ya. kelamaan di Tokyo gitu kan kebanyakan gedung apa Shinjuku, Shibuya, Ikebukuro, Tokyo, Ginza, Doppongi ah bosan asikan yang kayak gini ya kan asikan yang kayak gini ya saya coba ya iya asik banget eh, asik banget hijau-hijau gitu kan Untung aja kita bisa main ke sini. Ini namanya penghilang stres, refreshing. Yes, oh, you oh. <Tokyo> oh. India. Ah! <Speed> What <permiteawan> oh. Oke, oke, oke, kamu Ngapain! Ngapain? oke, oke, oke, asik asik seru banget sih banyak orang gila iya ada orang utang. guys udah siang siang jam berapa jam 11 sama ya, 12 jadi mau makan siang karena Nagano itu terkenalnya soba, soba, jadi kita mau makan soba. Apa nama sobanya? Shinshu soba. Shinshu soba, nih di sini dia. Hah, outside. outside is better. Yeah. Outside. Kita pilih tempat di luar aja. Kita makan dulu, guys. Hai, kampai. Yesh, krim krim. Yes, here is to cheers. Kampai ya, korek ocha diyo. Kapten janeyo, kampai ya. ね。帰る捨てたけ。帰る捨てたて。あ。どう you guys、balik lagi di tetap di vlog ini。 sekarang kita lagi ada di Sirakaba Two in One. Ini adalah ini ya, ski resort kalau musim dingin. Tapi sekarang ini musim panas jadi nggak ada apa? Yuki, nggak ada saljunya. Kita mau main ATV aja di sana. Let's play ATV. Ya, yeah, let's play. Yeah, let's, let's play Paris. ATV. Yo, let's play ATV. Keep watching here. Ini dia guys ATV. Dua kali main 700 yen. Kalau 4 kali main 1000 yen, ayo kita main. Yay, go go go go go. Oh, sugoi sugoi. Yo, you like a kid. Huh? Kocak guys. <laughs> guys, kocak banget serius tuh bocah tuh, kayak anak-anak. <laughs> ayo lanjut lagi yuk. Hey. Yeah. Bocah. Aduh, asik kocak guys. Kocaknya, oh, itu si Acha tuh kocak banget. Wow, goe, goe. Wow. Go, wow. Go Popo, eh, kau yang like a kid Yeah. Thank you Ok, how was it? Ooh, fun Fun, right? It was fantastic Very interesting yeah, Very nice Oh, it's amazing It's already got it Oh, it's amazing It's amazing Oh, it's in the Ah Ah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 dan ini salah satu spot yang bagus juga, di Nagano terkenal makanya rame banget di sini tuh. Ada amusement park, ada orang orang orang juga. <laughs> Ah itu dia pemandangannya. Wow, keren banget. Itu dia kalau teman-teman nyari di internet Shirakaba, Dano Shirakaba, di, di situ tuh. Mainnya foto di situ. Itu yang utamanya. Uhuh. keren. Alright guys, hai, hai. Right. Nah, kita udah cukup gila-gilanya sini dan kita mau langsung berangkat ke tujuan berikutnya Dan sebelum itu, nih, gue masih lihat nih, ada satu Hammer sama satu Discovery Oh, lihat di belakangan gue ini nih, Hummer H2, gede banget Tuh, Discovery sama Hammer Ya guys, supirnya udah ganti. Sekarang ganti aku. Siaco. Ah, luar biasa pemandangannya, benar-benar luar biasa. Bagus. Ini Pangirang. Wow, driving. gila, keren oh. banget tuh lihat, gila. Mantap. Oh, gila, kayak kayak apa, padang rumput gitu loh. Nih kalau Musim dingin ya, hujan salju pasti jadi ini ski resort. Dan walaupun pandemi corona corona gini, orang-orang datang loh, pakai mobil pribadi. Bener-bener bagus loh ini karena pemandangannya nggak biasa oh, buat jalan. ya? Ah? Itu hari? Itu hari Ah oh, gila orang kaya semua yang datang ke sini. Tuh kayak padang rumput gitu loh guys. Oh oh, oh oh oh oh. Oh Iya kan? Kayak padang rumput gitu jadi bagus kelihatannya. Oh uh, gila pemandangannya guys. Mantep Tapi sayangnya ini sih ya berawan mendung. Tadi kita ada di sini nih guys. Ini danau yang tadi itu. Tadi kita di sini foto-foto main-main. Oh, uh, tadi kita lewatin jalan di sini, masuk ke sini dan kita foto-foto pemandangan belakangnya ini nih guys. Satu harier dan dua harier Terus tambah satu lagi Ada cewek cakep Manis lagi Motornya keren-keren di belakang Banyak yang touring tuh Ada yang pakai BMW nah. Terus ada yang pakai Yamaha Motor-motor gede semua Kelompoknya Harley Banyak banget orang touringnya. Nah, Pas banget sih ya, liburan ini musim panas Tuh motor-motor gede Oh Rambo Ada Rambo <tuh> Oh, apa ya apa namanya Skyliner. Skyliner. Mau apa? gunung -puncak. Puncak, -puncak. puncak gunung guys dari trek 3 km kita baru jalan sekitar ya satu kilo lah dan ini dua anak nih big boy sama big body ini katanya udah kesulitan jalan <tuh>. karena mereka nggak pernah olahraga jadi kalau sama orang tua orang tua di Jepang, mereka masih trek trek kayak gini, ya masih trek trek cemen lah. <laughs> Balik lagi sama gue di sini. Hah. <laughs> <laughs> <laughs> Hah orang gila gila yang paling gila di sini ah yuk berangkat lagi kita udah nyampe checkpoint yang pertama jadi di sini ada apa gondora ya ada gondoranya tapi kita mesti harus jalan terus ke atas ke atas sana mana lagi ke atas sana semuanya di atas sana cari minum dulu ya guys ini trekronnya dari Matsumotochi oh caterpillar keren ya apa yang keren tuh tuh tuh tuh, tuh, tuh, tuh. Wuh hu uh, uh, hu. Uh. Siacho, coba kamu berdiri siat, siat siacho. Gede enggak? Wuh, cuman segede bannya. Oh, kamu ngapain sih? Oh, keren. Mantap. Guys, kita ketemu ini lili. Ini adalah lili Wild Lily. Namanya Lili apa? Pasti Indonesia nya lah wild. Bunga. Bukan, bunga lili Tahu. Asli? Bukan Apa? Ya, wild lili Oke okay. Bagus gak? Oh Oh <tuh> Ya, Patah Patah Ah, oh. oh, orang ini jahat ya <tuh> Jangan-jangan <laughs> ah. begitu ya? Maaf ya. Ah, kasih hmm. Eh bawa ah, okay, ini. jangan nggak boleh. Ah, sebagai tanda jalan, kalau kita pulang tahu masih tahu jalan di sini. Oke. Okay. Ayo. Bye bye. Hmm? Ini apa guys tuh? Apaan ini? Kenapa ada di atas gunung? Toko-toko, Tekno Oh, ini apaan guys? A weather station, spotlight. Oh, light toko. Hmm, apa ini Ini di atas, ini di atas gunung loh guys. Lagi kita nyampe guys Ini landmarknya guys Kita nyampe, semangat Semangat Akhirnya kita nyampe Nyampe di Puncaknya Lihat, ini adalah puncak metrologinya Dan ini adalah kuil, kuil Jepang Dan belakang ada padang rumput So guys. Di bawah. <tuh> oh, Ah, <tuh> Oh. <tuh> oh <tuh> do, do, do. Gimana gimana? Jump, jump, jump. Jangan takut. Oh, ini Gila, guys. Tadi kita jalannya nih semua ruter-rutonya ini nih. Kita jalan terus ke sini, ke sini, ke sini. Dan akhirnya kita turun pakai ropway. Kayak gini guys pemandangannya. wah jauh banget mereka berdua. Halo, cow tangkong. Dah jauh sih. Dah jauh guys. Huh, ngeri guys. Sebenarnya ini ropwaynya buat ini ya. Buat kalau main apa? Main salju, main salju lagi. Main, main ski ya. Haha. Ya. Uh -huh. Tuh pemandangannya. Asik ya keren sih, emm, emm, emm, emm, emm, emm, Alright guys, kita udah nyampe di bawah lagi. Ayo kita pindah ke tempat lain ya. How was it? How was it? Fantastic. Fantastic. Oke. Okay. Let's go to next destination guys. Tuh, tuh Nah. Hmm? Tuh Jalannya bagus banget tuh. Ya. Gila. Keren banget jalannya. Jalannya. Ah, uh, jalannya bagus banget. jauh. Wow. Gila ini di atas gunung loh. Bener-bener di atas gunung ini. Puncet uh. ya. Jalanannya di atas, di, di, di puncak gunungnya, tuh Wah suge. Wow, benar-benar wow, tinggi. Benar tinggi Jangan gak, jatuh ya Jangan bilang itu kamu Jangan ya? Iya gak boleh bilang gitu Enggak boleh Karena ucapan itu doa Gila, tinggi banget ini nobur. Mata -mata. ada sapi kelihatan nggak kelihatan pasti itu sapi eh oh. putih putih dan hitam dan hitam lucu <laughs> yes, Makasih ya udah nonton Vlog ini jangan lupa like subscribe nang comment bye bye